beli-beli nya kemana aja itu sampai rentak emano hmm. ya yeah. terus beli oh. terus... masuk nih oh berarti daerah terang-terang juga wala nah. oh Gini, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, Kiri woi, kiri woi, woi, woi, woi, woi, marto woi, woi, woi, woi, woi, kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman uh, Saat ini saya berada di Kota Bangko Nah itu ada salah satu pedagang ya Pedagang bakso yang ada di Kota Bangko Kabupaten Merangin guys Jadi uh, saat ini saya berada Di Kabupaten Merangin, tepatnya ada di Kota Bangko Ya guys ya, nah ini jalur uh, Di Ini ya, di pasar bawah ya Nah ini jalur ke arah Kerinci kalau salah guys Ini jalan ke Kerinci guys. Nah di sana ada Pak D di, di, ya Penjual bakso wah Di pinggir jalan ya Nah, gimana keseruannya ya Jangan lupa yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Oke, okay? cus kita akan cicipin Baksonya Pak D itu ya guys ya Nah, jadi mohon maaf ya Ini uh, Kalau gambarnya agak uh, Cetar membahana ya Soalnya ini di terik matahari guys, Widhi. Dan mohon maaf, maaf agak goyang ya gambarnya uh, karena nggak bawa tripod. Oke. Okay. Jadi gimana keseruannya kita akan cus ya. Oke. Okay. Di sini dia. Pak Degino. Oh Pak Degino gini. Ya. Yeah. Ya. Umur pinter lagi. Enam puluh. Oh enam puluh 60 Enam puluh. Enam puluh tahun gini. Enam puluh tahun ya. 60 tahun, ya. ya. Pak D, Niki ...sadian apa nih Pak D niki? Niki sadian bakso. Oh bakso gini. Ya. Bakso ayam. Bakso ayam gini. Ya. Jadi. Yeah. Hmm, ya, ya. Pak Puntan, Pak Dini saking jauh pun, Pak Dini? Jawa Tengah, Wonogiri, Ngirimarta, Beban Oh, Wonogiri, Pak Dini? Iya uh, Pak Dini, uh, sampai dahulu, bon, uh, Pak Dini? Sampun hmm. Sadian Basu sudah setahun Sudah setahun, ya? Iya Jadi, transmigrasi tahun itu, Pak Dini? Mulai, buat transmigrasi, mau merantukan rombongan Sadian Baso menganggir mobil keliling oh. ke dusun-dusun Iya, berarti sudah sepuluh tahun ya jualan pak dijualan Pak Sony? Iya gitu? jualan sepuluh tahun. Sebelumnya jualan apa Pak? De? Sebelumnya dulu aku di Jawa Tani, Tani main, nggak nggak jualan apa apa. Uh, berarti jualan Pak Sony itu di sini gitu? Iya ya, ada di Sumatera ini uh, sini. Uh, ya. uh, Pas inget buatan Pak D, uh, dulu model awalnya pintu? Model awalnya. Ya, ya. Eh, sudah lupa ya. Oh, <laughs> sudah lama. Lah, ya. Pun bon, bon, bon ya. ya, ya. jam sampai jam tadi. Ya. jam 3 sampai jam 11 malam. Oh, jam... Sampai malam ya? Ya. Jam 3 sore sampai jam 11, 11 malam nggih. Ya. Kadang ya, ya sampai jam 11, jam 9, oh, tergantung ya. habisnya. Oh, Cuman ya. habisnya wae. Widis oh, ya. Widis Nah ini ya teman-teman ya Wah ini baksonya bakso Ayam Teman-teman ya. Widis Ayam teman-teman Nah ini ini pak, ini bukanya dari jam 3 jam 3 sore sampai malam. Teman-teman, tepatnya ada di sini, ya guys. Teman-teman, ada di sini. Oke, ah, di sini. Oh, Oke, okay. okay, pak, di sini. Oke, pak, di sini. Oke, pak, de sini. Oke, pak, pak, pak, pak, pak, Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan bakso ayam Pak Degino, nggih. Pak Tino silakan aja datang ya. buka dari jam 3 sampai malam. Banyak ada di luar pasar bawah. total pasar bawah ini, guys. Arah ke Kerinci guys ya. Widih. Asli dari Wonogiri, guys. Widih Wonogiri. Oh, siap. Ini bakso, kenapa Pak De? Ayam Ayam, gitu? Oh, gitu okay. Nah, ini guys Kita oh. campun dan wu Sadrani kita Campun Tips dan triknya Pak De Bisa bertahan ini bertahan sampai sekarang, ya Alcantilila rezeki ada di sini nah Alcantilila semangat mas, saya ah, nggak pernah libur oh gitu. Ya. berarti buka Cuma... terus ya? iya buka terus, usaha... semangat, mas. semangat mas, semangat tetap ini pak deh, untuk usaha ini? ya ke depan gimana ya mas, ya tetap hmm. lanjut lah mas lanjut ya, ya. Dibuti, lancar pak deh ya? iya hmm. iya matahari sih pak deh iya iya mas Ini asli dari Wonogiri, guys. Wow, warga Wonogiri, widih, <tuk tangan> bakalan kangen, bakalan kangen sama Wonogiri nih, siap.